Guys ketemu aku lagi hari ini aku mau review uh, alis buatan atau alis simpel langsung jadi nempel langsung jadi dan ini harganya pun terjangkau murah hmm, dia buatan dari Cina guys dan ada tiga macam bentuk alisnya dari sini kita lihat ya dan kita dikasih tambah kuas kuas untuk alis ya guys paham namanya apa karena saya bukan makeover jadi saya hanya meng dan saya beli karena alis saya jarang jadi saya hanya ingin mencoba dan melaris nih koncol nih bagulan ya guys intinya seperti itu ya kita lihat apa aja dalamnya karena kemarin saya belum Coba dalamnya itu apa Tapi yang dari sini sudah kelihatan ya guys Ada bentuk alis yang kita sesuai kita Dan Kita bisa bikin sendiri Jadi maksudnya kita bikin sendiri Kita bisa pakai tep, tep, apa Poudernya atau tepungnya Atau apanya gitu Di alis kita Terus kita lihat dari gambarnya Itu ada tiga macam ya guys Bukan dua macam Yang satu cuma tempat Tempat cetakan alis, cetakan alis ya. Ini ada hitam, ada coklat. Kita coba, kita buka apa dalamnya ya? Satu guys. Ya, dalamnya itu ada tiga cetakan alis seperti ini, guys. Ya memang harganya murah, jadi Kita ya Sesuai harga lah maksud saya Ini nge-review sesuai harga Ya guys, kalau mahal Bentuknya juga mahal, bagus Kita sesuai harga saja Ini harganya 30 dolar 30 dolar Kita dapat tiga 3 cetakan tiga cetakan beda Beda apa ya guys Beda bentuk Sesuai kita harapan Terus ada ini. ah tiga ya guys. Kita lihat, tiga ya guys. Tiga, satu, dua, tiga. Terus kuas. Kuas untuk membentuk. Mana ya? Sini. Kuas untuk membentuk alis. Hmm. Terus, kita lihat. Nah. Terus ini guys. Ini yang paling kita perlukan. Karena ini, Gitu, lihat. Nah, seperti ini, dan bentuknya tiga, ini ini ini cetakannya, kita sisihkan dulu, kita lihat dalamnya, seperti ini guys, nah, coklat, coklat ke hitam-hitaman dan hitam, kita sesuaikan saja apa warna kulit kita ya guys tapi kebanyakan kalau di Hong Kong yang menggunakannya ini karena kulitnya putih. Ada yang kuning langsat, ada yang putih. Kalau dapat majikan yang di tempat panas seperti Saikung kayak gitu mungkin kulitnya hitam, agak hitam hitam ya guys. Ini cuman saya hanya mempercerahkan saja ya. Terus karena apa saja fungsinya? Terus apa saja fungsinya ya guys? Fungsinya bagaimana caranya ya salah maaf salah Bagaimana cara yang menggunakannya cuman gini guys hmm. ada kacanya ya guys pokoknya kalau begini kita ngaca begini kita pas kacanya pas ke kita dan sesuai di kecil maksudnya sesu, tempatnya itu nggak nggak gede lah sesuai di tempat dompet atau tas kita ya guys Terus kita coba maksudnya kita coba kita itu ya guys Ya aku mau pakai karena alis saya seperti ini ya guys ini asli alis saya gede cuman tak rapiin bawah sini saja aku pengennya pakainya kayak ala-ala Korea ini ini ala-ala yang sekarang ya guys Maaf ya guys Alala -al yang sekarang yuk guys. Maaf sayang, nggak terlalu pandai untuk meng-review dan saya bukan eng, apa ya? Mikro apa? Makeover. Ya, saya tidak pandai. Saya bukan beautiful vlogger, bukan. Saya hanya meng-review dan mengenalkan produk teman saya. Siapa siapa tahu ada yang minat bisa bisa mencobalah 30 dolar made in made innya Cina, ya kita coba dulu ya guys kita tempelkan karena saya warnanya kuning lasat, putih-putih bagaimana, nah, kayak gitu ya karena saya orang Jawa, putih-putih bagaimana, ini kita tempelnya agak agak keras saja ya guys begini, ya begini kita tepokkan ke agak lama ya guys, agak lama, ya kan? Ada perubahannya guys, nah, ya kan ini? bagus kan guys, nah, seperti ini. terus kita ganti yang satunya ya guys. saya nggak mau kapan maaf, hanya saya mencoba mengreview ya guys, karena saya nggak suka wajah saya dikasih bedak atau gimana. kenapa kenapa guys? memang guys saya nggak suka dari dari dulu memang nggak suka pasnya saja guys iya kan hmm. mudah toh yang pengen punya itu terus kita bisa curutnya ini buat menabiin hmm. mungkin yang pandai untuk make up tau lah apa gunanya Karena saya gak pandai Jadi saya hanya meng-review Dan itu Insya Allah dia tidak Kenapa ya Tahan lama Cuman kalau kena air ya Maklumlah semua Semua produk Kalau kena air kan hilang Ada yang Enggak ada yang hilang kan Ini karena kena Tapi dia tahan lama Dia tidak Tidak melengket Ke jari kita ya guys Tidak melengket Tidak melengket Dia juga enggak hilang hmm kan jadi bisa digunakan ini bisa dicoba bisa dibeli dan bisa dicoba ini sangat murah sih Bilih 30 dolar kurang lebih kalau di Indonesia ya lima puluhan lah mungkin lima puluh ribu lah kurang lebih seperti itulah dan kita kan dapat tiga tiga cekloan tiga cetakan uh, cetakan tiga cetakan alis sesuai Perminatan kayak Korea, kayak Jepang, atau model Jepang, model jelarit Ini kan model gelarit guys. Ini kan model Jepang, an model Korea. Ini alis model Korea. Aku percaya ini model Korea. Aku percaya karena aku juga penyuka drama Korea ya guys. Jadi aku hanya hanya mencoba, ya kan? ada perbedaannya kan tadi dengan yang sekarang jadi gimana yuk menurut aku tuh bagus-bagus karena dia dipegang gini enggak hilang aku tekan pun enggak hilang dia karena aku sudah mencoba sebelumnya ya jadi ini hanya saya meng-review request teman saya pengen dimasukin YouTube kayak gitu jadinya saya review ya guys menurut Terus. saya bagus dan kualitasnya enggak enggak kece lah lumayan lah ini ada tulisannya double lazy shell ace brown powder berarti iki tepungnya guys powder mah tepungnya enggak lah pesan jawanya saja seperti ini guys ya. saya ulangi lagi simple enak kita enggak usah ribet-ribet ribet-ribet apa bendain alis susah karena aku sendiri juga gak suka make up ya guys jadi aku nggak itu apa itu nggak pengen susah susah sebenarnya ya pengen sih seperti orang-orang teman-teman itu yang pandai make up aja cantik gitu tapi saya nggak bisa saya saya sukanya yang gini karena kenapa guys satu kalau kita nggak make upan kelihatan pucat jadi aku sukanya yang normal-normal saja asli wajah saya enggak enggak make up memang nggak pandai sih kayak minta asli juga ya guys ya ini bisa dicoba ya guys dan lumayan. ada ada contohnya caranya juga ada di belakang ya guys uh, ini bentuknya juga ada menurut saya memang oke okay. oke okay. Harganya terjangkau di Indonesia pun terjangkau ini harganya 50.000 cumanan di Hong Kong 30 dolar. Tapi kalau Mbak online yang lainnya harganya 75 ya guys, beda loh ya. Karena saya ini teman saya sendiri yang jualan. Jadi 30 puluh itu menurut dia sudah lumayan lah. Gitu aja ya guys. Saya enggak promosi, hanya nge-review dan mengenalkan barangnya ya guys, barangnya seperti ini tempatnya ya juga oke okay, ya guys dia enggak apa ya di sini itu kalau model tempat-tempat gini -tempat tuh Hai Wani Bondo ya Wani Bondo jadinya harganya itu ya sesuai lah Mengguar harganya murah 10 dolar oh, pun dia seperti ini Wani Bondo seperti ini jadi kayaknya kalau di sini dibilang gagal produk Kebanyakan kalau di Cina kan gagal produk, enggak, enggak dipromosikan kayak gitu. Jadi ini menurut saya bagus, simpel. Cuman ini kegedean tempatnya aja deh ya guys, karena mungkin dia promosi atau yang ini tapi bagus kok. Memang benar bagus dan ini butuhnya, ada buktinya ya guys, saya enggak bohong, dan enggak itu ya, enggak gimana ya monopoli Pak Sasi ya seperti itulah yang penting saya meng apa yang ada dalam Ice Brown ini dan harganya terjangkau made in China bagus kualitas oke okay lah karena aku enggak gimana ya aku itu sebenarnya gimana ya sebenarnya aku itu gampang alergi nah. tapi ini Alhamdulillah enggak alergi saya pakai ini enggak alergi jadi okay. menurut saya baguslah bagus Oke okay. silahkan mencoba ya guys Hai kalau, kalau mau bisa komen minta nomornya yang jualan bisa saya kasih juga karena ini ini kan mitin Cina jadinya hanya area Hongkong lah adanya kurang paham kalau di Indonesia tapi menurut saya bagus bener-bagus dia meskipun Hai murah tapi bagus